saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau Uh, bujiannya berat ketemunya di mana dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek jadi saya karena dari kecil belajar naqshbandiya saya pengen ziarah ke naqshbandiya dan minta izin minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah Ternyata saya sekamar dengan beliau Dulu kalau disebut syiah, itu positif, tidak ada masalah Di zaman dulu syiah itu pengikut Ali Lawan Muawiyah, itu politik Belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah maka ada Beberapa zuriat nabi protes kepada saya Semua habib itu syiah Saya tanya syiah apa dulu syiah Mahabbah pengikut sedina Ali Atau syiah rafidah Saya tanya gitu Kalau cinta sedina Ali Maka semua kita syiah Ya gak? Benar? antum cinta sedina Ali kan? Kita semua cinta sedina Ali Tapi Jika cinta sedina Ali Membenci sebagian sahabat maka itu tidak termasuk syiah yang kita maksud ya jadi syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama karena ada politisasi agama ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini dulu saya kajian Bapak Saudara Makar Allah tentang kajian Ma'rifatul Ruh nggak ada yang protes giliran saya ngisi dikemenak dicari-cari kesalahan saya ya Wah oh, kayaknya emang ada Ada yang gak seneng kita buka ilmu ini Jadi Antum gak usah balas bales ya Biarin aja ya. ya Jadi gak usah khawatir Saya kemudian Diperkarakan masalah al ghaus Al-Mahdi Antum coba cek Apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang kan gak ada Ada gak di kajian saya Hah? Pak Hashim Ikut saya kan selama ini ini kemana-mana ikut ngaji sampai ke puncak saya diikuti Mas. Pernah nggak saya mengatakan al apa al mahdi si fulan? Pernah nggak? Nggak ada. Justru saya mencintai semua ah ahlul bait karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar al mahdi. Gitu. Cuma sekarang saya punya guru Mursyid saya banyak. Mursid saya ini torikot nasamaniyah saya ngambil kepada Abu Yahya Hasan Basri sudah wafat. Dan anaknya Abu Yaderlis bin Hasan Basri Dan saya diijazahkan Naqshbandiya dan Samania Qadiriya, Khalwatiyah Itu ijazah dari mereka Sebelum mereka sudah wafat Ayah dan anak sudah wafat Lalu saya berguru kepada Abu Yaa Qasril Maulana Qasril Al-Khalidiyan Naqshbandi masih hidup Beliau ummi Gak mau nerima ijazah Tapi karena keummiannya tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab saya bilang biar saya backup masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang umi juga Abu ya Masri namanya bukan orang Mesir Pak tapi mukanya ke orang Mesir. Ya, Guru saya dulu Dr. Basiri Abdul Mu'ti ngajar juga di Darussunnah ngajar di Uin juga dulu. Beliau ahli ya, apa dirasa Islamnya keilmuan Islamnya lengkap syiir bisa, tafsir bisa, nahu bisa, usul fiqih bisa, apa aja bisa mukanya mirip saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya Abu Hiha Masri, mengijazakan saya juga Naqshbandiyah Khalidiyah Samaniyah Khalwati qadiriyah jadi saya bersanat, Alhamdulillah kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abuya Rizwandi, Rizwandi. mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah dan mentalkinkan Samania, tapi tidak mengijazahkan Samaniyah tapi beliau ngambil tabaruk kepada saya Torikoh Shaziliyah jadi ini guru yang mau merendah juga nih ya ada guru begitu Pak dan saya mudah mudabbaj mudah itu dalam ilmu sanad saling mengambil. Dia mengambil dari saya, saya mengambil dari dia. Dengan Tuanku Buya Kerajaan nama ininya, nama nama gelarnya itu di Pesantren yang ada di Pariaman. Torikotnya Sopariya. Beliau tawadu sekali orangnya masih mau dengerin bocah saya kayak saya ini diumurkan di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta Ayo ngajar kitab sebentar gitu Di tempat beliau, dulu kalau nggak di rumahnya Kalau nggak di pesantren Dan masih banyak lagi Beberapa toriqoh-toriqoh Dan masyaih yang mengijazahkan Sekarang saya ketemu Seorang mursid lagi Yang mengajarkan toriqoh Gabungan empat toriqoh lalu kemudian Dia mengambil metodologi awalnya Disebut al-muhammedi Jadi gabungan naqshbandiyah Qadiriyah Syazilia, Tijania, nama guru saya itu Abia Ahmad Al Badar. Dan mereka beda-beda. Yang yang empat yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini malamatia. Kalau malamatia atau sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun. Ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau. Uh ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Nakshbandia, saya pengen ziarah ke Nakshbandia dan minta izin minta kepada Allah. Ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhoro, jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhoro sekamar kata beliau maafin ya kalau saya agak nyeleneh nyeleneh uh iman saya itu mulai diuji tuh pandangan batin saya mulai diuji mulai diuji pak aneh kenapa saya panggil dia Syekh Dulu belum belum ada aneh-aneh, Pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya pakai pakaian, wah, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini Zohirnya begini, dicek sosmednya. Aduh Terus saya kan karena khawatir Tidak mau Mengulangi kesalahan yang dulu di Diberitakan Allah Dalam surat al kahf Itu bukan salah dosa Tapi salah adab Sayyidina Musa Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi ya. Saya gak mau mengingkari hal yang sama lagi Maka saya dalam hati Ya Allah Jika ini benar Tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung Maka saya bertanya Syekh Kalau saya ketemu Nabi Khidir Dalam batin Di dalam rohani Itu cara taunya gimana Itu bahasa halus daripada Saya mau nanya gini ke dia Muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir Tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu? <laughs> mau nanya begitu Tapi batin saya mengatakan Tanya baik-baik Siapa tahu dia beneran maka saya bertanyalah, Syekh kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya. Kamu kan punya sir dalam dirimu. Um, uh, ringing saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh. Sir kenal dengan sir. Di situ. Saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya, maka selama pandemi, saya dapat hadiah itu. Hadiah, mulai zaman diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Arozi bisa ngajar hikam gak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji pak. Ngajar hikam, orangnya main PS. <laughs> Hikam kan mengajarkan Berbaik sangka benar gak? Dia main PS Saya bisa nggak baik sangka sama dia Selesai saya ngajar Hikam Saya duduk bersama beliau Nemenin beliau main PS Ternyata beliau ini satu napas nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu SWT Jadi ketika Main segala macam ter Ada sirnya turun diambil kertas Dia tulis saya mau nanya waktu itu Syekh ente tahu nama ruh dalilnya mana ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh ya termasuk yang meragukan nama ruh dan itu kepala saya mau pecah Pak mau ngomongin masalah nama ruh karena selama ini saya belajar Toriko, saya asli belajar Toriko dan dapat ijazah ke mursidan beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini dia belajar torikohnya cuma lewat kitab atau cuma baca roti rotip aja gak pernah suluk 40 hari, gak pernah suluk sekian hari gak pernah ikut suluk tarikat apa saya ngikutin, dan emang gak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca ternyata saya kurang baca kitab <laughs> ada ternyata kata beliau ente cari, lagi main pes. ini orang gak pernah nyantri pak tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini tapi di alam lain oh, kan pusing lagi kita <laughs> selama ini saya tahu nama kitabnya Hunyah karya Syekh Abdul Qadir Jilani lagi habis main PS dia bilang tutup kamu kalau ragu bab ruh padahal saya nggak nanya pak cuma di hati doang kamu kalau ragu masalah ruh cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani buka kitab Al-Hunyah Kita Algonia, saya mikir kapan orang ini baca kitab penghuninya. <laughs> kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Bener, sekarang dua eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu, saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu-ketemu, tambah shock di hati nih. Oh, kayaknya nih, asal tepak-tepakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa, seperti lima lagi belum saya baca. Tutuplah, kirim dulu Fatihah ke Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Fatihah Nabi SAW. Lalu saya Fatihahin juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih, pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi, Tapi ketika buka itu... Saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya. Ini ada orang jadi murid nih. Murid itu bahasa Arab artinya yang berkehendak mengenal Allah. Budaya Indonesia ya. Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya, murid ini jika sudah mengenal Allah maka Allah lah yang mengenalkan dirinya. Disebut murad. Ini torikot lama di zaman dulu. Murad, murad, murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat satu jengkal Allah mendekat? Nah, Hamba mendekat berjalan Allah mendekat dengan? Nah, maka orang itu yang dikehendaki Allah Zahirnya dia yang berkehendak Batinnya Allah lah yang berkehendak Maka disebut Jika si murid. Jika semurid sudah faham bab ini Dia tidak merasa zikirnya lagi yang hebat Dia tidak merasa sholatnya lagi yang dahsyat tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah baru disebut murad Habislah irodah dia dalam irodah Allah Lenyaplah kudratnya dia dalam kudratnya Allah Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi karena di Quran kan adalah Tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah Kecuali Allah memberitahu Kata Imam Syuuti Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya Nabi dan wali-walinya Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini Dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu Makna keduanya Nama-nama itu banyak Hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu Ternyata ini kan teman kita nih Bang Dodo juga berguru kepada Syekh Hisyam, kata Syekh Hisyam juga sama ya. Satu orang bisa punya nama lebih dari satu. Nih, Syekh Hisyam Kabani tahu, Syekh Hisyam Kabani murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir kemampu gitu loh. Ya. Allah akan beri lakop dia dengan lakop, lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya. Atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut Gitu Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat Disitulah saya kemudian tambah tasdik itu belum tasdik bener Masih proses Masih proses ya Bertahap, bertahap, bertahap, bertahap Maka teman-teman apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya, para asati sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah Ya, Jadi antum, para da'i, para masyaih, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini Saya tidak akan marah, saya tidak akan su'uzwan Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan, sehingga antum ingkar Dan saya tidak akan marah Maafkan jika ada kalam yang kurang pas Maka sekarang saya buka kitabnya itu Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal Di ribat kita sudah buka Ya, di ribat sudah lengkap Ada yang ikutin channel ribat Ikutin yang awal-awal Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama Ruh Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya Ya Jadi nanti salah satu apa persoalan yang akan dia, di, saya dikritik ya Masalah nama Ruh. dan perlu diketahui teman-teman ini bukan bab aqidah ini cuma bab tasawuf sebagaimana di fikih ada perbedaan di mazhab asyari ada perbedaan dalam tasawuf juga ada perbedaan kalau tidak percaya tidak apa-apa termasuk istilah Raus. apa arti Raus? Raus itu wali ini ulama beda definisi, ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya karena doanya lah makhluk diberkahi itu terjemahan kitab-kitab lama tapi kalau saya menerjemahkan al ghaus adalah orang yang paling kenal Allah namanya, sifatnya